Channel banner adalah bagian yang sangat penting dari channel kita, karena dia bisa mewakili isi channel kita dan bisa menjadi identitas channel kita sendiri. Tapi sayangnya, banyak youtuber pemula yang masih kesulitan, bahkan salah membuat channel banner yang sesuai dengan channelnya. Nah, di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng gimana cara membuat channel banner yang baik dan benar, secara teknis maupun non teknis jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya Halo guys ketemu lagi di Sam Gosu channel di channel ini kita akan membahas trik-trik dan tutorial seputar YouTube untuk youtuber pemula bagaimana kita membangun channel dari nol sampai dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube jadi pastikan teman-teman subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya karena selain gratis teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat seputar youtube dari channel ini bikin channel banner itu susah-susah gampang ya susahnya karena kita cuma diperbolehkan pakai satu foto yang mana satu foto itu harus kompatibel untuk tiga versi sekaligus yaitu versi desktop, versi fullscreen atau versi TV dan versi mobile atau HP nah ini menjadi kesulitan tersendiri karena kalau kita editnya full screen, nanti ketika tampil di versi web itu akan terpotong dan ketika tampil di versi mobile itu juga akan terpotong. Nah, saya punya trik khusus. Gimana caranya supaya channel banner ini bisa kompatibel di semua versi. Di versi fullscreen bagus, di versi web oke, okay, di versi mobile juga nggak ada masalah. Selain itu, saya punya trik-trik non-teknis lainnya agar channel banner kita bisa semakin menarik dan bisa memiliki nilai estetika untuk channel kita. Trik-trik itu bertujuan agar channel banner ini bisa... Tepat sesuai dengan fungsinya, biar nggak berangan-angan, kita langsung praktek aja yuk. Langsung ke TKP. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembuatan channel banner. Di sini saya pakai aplikasi Pixel Lab ya. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan download di Play Store atau di App Store. Kalau pakai iPhone, yang mau download dari Play Store. Silahkan cek di kolom deskripsi. Saya taruh linknya di situ. Silahkan teman-teman bisa download dari situ. Ini adalah tampilan awal pixel Lab, seperti ini. Nah, untuk membuat channel banner, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah aspek rasio dari foto yang akan kita buat. Untuk mengatur aspek rasio, kita klik tombol yang di sini ya ini kemudian pilih image size nah di sini di bagian preset kita pilih YouTube channel banner ini aspek rasionya bisa ketela lihat di sini 16 berbanding 9 dan ini yang angka yang di bawah ini adalah jumlah pixel dalam satu frame jumlah pixel ini 2560 kali 1440 ini adalah ukuran minimal yang diperbolehkan oleh YouTube. Minimal ya, artinya yang paling jelek yang diperbolehkan oleh YouTube. Artinya, kita bisa upgrade sampai batas maksimal ukurannya itu 6MB. Maka, untuk menghasilkan foto yang HD yang nggak pecah, kita harus upgrade ini. Jumlah pikselnya. Tapi dengan tetap memperhatikan aspek rasionya agar tetap menjadi 16 berbanding 9. Caranya dengan sama-sama mengalihkan dengan angka yang sama. Misalkan 2560 ini kita kalikan 4, maka 1440 ini kita kalikan 4 juga. Kita hitung dulu di kalkulator. 2560 kali 4. 10240. Kita masukkan di sini 10240. Oke, kemudian yang 1440 kita kalikan 4 juga. 1440 dikali 4, 5760. Kita masukkan di sini. 5760 Oke selesai Nah lihat hasilnya di sini aspek rasinya masih sama ya 16 berbanding 9 ini tujuannya untuk meningkatkan jumlah pixel dalam frame dalam foto yang akan kita produksi nanti artinya semakin banyak pixel dalam satu frame itu akan membuat gambarnya semakin tajam semakin HD jadi ketika di zoom dia nggak akan pecah kalau sudah seperti ini di oke okay. pastikan ini ukurannya 16.9 ya kalau ini berubah berarti ada ada yang salah dengan pengaliannya dikoreksi lagi kalau sudah oke okay. nah kemudian tentukan warna dasarnya sebagai catatan untuk membuat channel banner ini saran saya sebaiknya dibuat kohesif artinya apa? sesuaikan dengan channel kita misalkan icon channel kita warna merah kalau lihat contoh di channel saya ini kan icon channel saya warnanya merah maka saya bikin warna dasarnya merah dengan gradasi putih jadi dari atas ini merah turun ke sini putih jadi kayak sesuai gitu ya Nah untuk merubah warna dasar ini teman-teman bisa Berubah dari sini, color bisa dipilih mau warna dasar seperti ini atau mau gradasi. Nah, triknya agar foto ini bisa pas di semua versi, di versi web bisa pas, di versi mobile juga pas. Kita di sini menggunakan garis bantu, kita klik. Tombol ini, kotak-kotak ini. Oke, okay, kalau sudah muncul seperti ini, klik tombol yang di bawah ini yang ada roda geriginya. Kemudian pilih ini, preset. Masukkan horizontalnya 13. Kemudian masukkan vertikalnya 15. Oke, okay. nah kalau udah akan muncul garis-garis seperti ini. Ini adalah garis bantu agar ketika kita membuat gambar nanti atau membuat tulisan, tidak keluar dari area yang sudah kita tentukan. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis bantu dengan cara memasukkan, oh di sini ya, shapes. Oke pilih kotak seperti ini kemudian filenya dimatikan Stroknya ditambah Kalau udah dicek list kemudian kita buat garis 5 petak dari atas 1, 2, 3, 4, 5 Ya pas berarti di sini 5 petak dari atas Kemudian 3 petak dari samping 1, 2, 3 Geser ke sini berarti Sini juga 3 1, 2, 3 Geser ke sini Oh salah Geser ke sini 3 petak Nah kebawahnya juga 5 petak sama kayak atas 1 2 3 4 5 ke bawahnya juga 5 1 2 3 4 5 berarti di sini Nah, segini. Kemudian bikin tulisan uh, bikin shape satu lagi kemudian warna strokenya diganti warna merah atau warna apa bebas suka teman-teman kalau udah di checklist nah ini adalah garis ukuran yang mana garis hitam ini adalah bagian yang akan muncul di versi mobile atau versi HP nah bagian kotak merah ini adalah bagian yang akan muncul di tampilan versi desktop atau versi website satu frame foto ini full segini semuanya yang nggak di ini ini akan muncul di versi TV atau versi fullscreen silahkan teman-teman berkreasi di sini dengan batas garis ini kalau teman-teman merasa garis-garis ini mengganggu tinggal dihapus aja dibung aja dengan Klik tombol ini nah seperti ini Nah silahkan teman-teman buat tulisan atau buat gambar di dalam kotak ini di dalam kotak hitam dan kotak merah jangan keluar dari sini agar ketika tampil di versi web dan versi mobile dia nggak terpotong tipsnya agar garis ini enggak tergeser teman-teman bisa klik tombol ini kemudian klik ikon kunci untuk masing-masing garisnya nah dengan begini akan udah aman dia nggak akan bisa digeser-geser bisa memasukkan tulisan bisa memasukkan foto atau apa bebas silahkan teman-teman explore sendiri berimajinasi sendiri dan tuangkan di sini mau nulis apa, mau ngomong apa tips dari saya ketika teman-teman ingin membuat tulisan dalam channel banner ini gunakan kata-kata yang lugas yang simple, yang gak bertele-tele gitu Untuk tips untuk pemilihan font gunakan font yang mudah dibaca jangan gunakan font yang ruwet jangan lupa di lock agar nggak tergeser-geser untuk pemilihan warna juga diperhatikan agar warnanya jangan terlalu rame nah kayak gini udah selesai kalau teman-teman mau menambahkan untuk versi desktopnya teman-teman bisa menambahkan tulisan di sini atau di sini atau gambar apa gitu kalau teman-teman mau versi screen nya lebih kreatif silakan teman-teman tambahi di sini mau tulisan apa atau gambar apa supaya nanti ketika tampil di versi TV dia kelihatan lebih menarik gitu Nah kalau udah selesai seperti ini udah cukup kira-kira kita hapus garis bantu yang ini tadi caranya klik tombol ini kemudian ini shapes-nya yang kotak ini kita hapus yang ini juga kita hapus Oh salah yang ini yang dihapus nah jadinya akan seperti ini jadi nggak ada garisnya ini udah selesai seperti ini kalau udah tinggal di ekspor nah dengan membuat channel banner yang tepat dan sesuai kita bisa membuat tampilan channel kita lebih menarik, sekaligus kita bisa mempromosikan channel kita untuk pengunjung-pengunjung baru di channel kita. Kalau teman-teman merasa mendapat manfaat dari video ini, mohon diklik tombol like-nya ya, dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kalau kalian ingin berbagi dengan teman-teman yang lain seputar cara membuat channel banner yang baik dan benar. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Nggak usah pelit soal ilmu. Ilmu itu ketika kita bagikan, dia nggak berkurang, dia malah bertambah. Beda dengan duit. Kalau kita punya duit, kita berbagi, semakin lama, semakin kita berbagi, duit itu akan semakin habis. Beda dengan ilmu. Ilmu semakin kita bagi, dia akan semakin bertambah, dan semakin bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang banyak. Buat kalian yang masih merasa bingung atau kurang puas dengan penjelasan saya dalam video ini dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bebas membalas komentar yang ada di dalam video ini, tapi tetap menjaga attitude dan gunakan kata-kata yang baik. Kita di sini saling support ya, jangan saling menjatuhkan. Oke, tetap sama berkarya ya. Ingat, semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber